alien itu hoax guys hmm. kayak gambar gitu doang dan mungkin ada alat-alatnya tapi nggak dipublikasikan ke media guys you know lah kenapa Halo internet it's Nia and welcome back to my channel kembali lagi nih di channel aku Nia Rama channel yang mempunyai segudang fakta dan informasi menarik di seluruh dunia guys oke okay, ini aku mau ngebahas Guys, Mesir itu tuh enggak pernah lepas dari yang namanya misteri, ya kan? Dari ukiran-ukiran uh, piramida sendiri yang menggambarkan tentang majunya sebuah peradaban di zaman tersebut, ya guys. Serta kayanya kekayaannya mereka yang sangat-sangat melimpah, ya. Ini nih, guys, setelah aku research, searching, searching nih, guys. Aku nemuin satu fakta yang menarik nih, guys. Kita mengejutkan pengen. Au, ternyata bahan-bahan pembalap semen dari Firaun itu berasal dari Indonesia nih guys Seperti yang kita tahu di zaman dulu tuh Indonesia tuh udah terkenal banget guys sama rempah-rempahnya ya guys Nah di zaman dulu kita udah mempunyainya namanya kapur, kayu cendana dan garu guys Nah bahan-bahan inilah yang dikirim di Indonesia khususnya di Sumatera kan dikirimlah dari Indonesia ke uh, Mesir guys untuk bahan yang digunakan sebagai pembalas semen bumi bumi yang ada di sana guys wow nggak cuman sampai di situ aja ya guys fakta menarik yang ada di Mesir nih guys nah jadi yang sering kita lihat ya guys Kebanyakan nih, kayak dinasti-dinasti lama gitu kan ada Benda bersejarah sejarah kuno-kuno dulu itu gitu, Hampir semuanya mempunyai bentuk segitiga pada ujung atas gitu ya Kalau nggak percaya nih, kalian bisa lihat nih, nih Dari Mesir bentuknya adalah segitiga Dari Indonesia kita punya candi borobudur dan candi Prambanan Itu bentuknya juga segitiga guys Nah, nggak cuma sampai situ aja nih guys Terus di negara lain juga ada Bentuknya sama bangunan-bangunan yang didirikan di Mesir, guys. Nih kalian lihat nih. Nah, dari seluruh negara ini mempunyai bentuk bangunan yang hampir sama dan terkonekting sama Mesir, nih guys. Lalu ada juga, guys, kesamaan-kesamaan lain yang terjadi di dunia nih guys. Ini. mulai dari Tuhannya mereka nih, guys. Tuh. Pada saat itu negara Mesir menyembahnya namanya Matahari, guys. Tapi bisa lihat simboliknya mereka matahari. Matahari selalu ada di atas ya guys. Nah, coba kita lihat simbolik Tuhan-Tuhan di zaman masa peradaban kuno di negara lain guys. sini kita bisa tarik kesimpulan guys, bahwa di zaman dulu itu ya, para beban kuno itu mereka tuh menganut ajaran dan aliran yang sama guys Terbukti dari benda-benda prasejarah, serta bangunan-bangunan arsitektur yang ada di seluruh dunia guys misteri pembangunan piramida Mesir selama ini kita selalu dibuat takjub sama penemuan yang ada di Mesir ya guys mulai dari cara mereka ngebangun piramida yang sangat tinggi tersebut bagaimana caranya, padahal di waktu itu tuh gak ada yang namanya alat-alat yang memadai seperti sekarang ya guys muncul juga banyak rumor yang mengatakan bahwa di sana pernah berkontak dengan yang namanya makhluk alien dan di salah satu bangunannya juga terdapat sebuah ukiran yang melambangkan seperti piringan UFO guys langsung dari mikir konspirasi kan eh tunggu dulu guys jadi kalau bisa kita lihat perkembangan manusia ya guys nih kita bisa lihat dari zamannya Adam Adam itu memiliki tinggi sekitar 900 kaki guys um, sekitar 4000 cm Dibandingkan dengan manusia yang sekarang, guys, kalau kita lihat dari tinggi manusia-manusia zaman lampau itu, gak nutup kemungkinan untuk mereka membuat bangunan setinggi itu dengan sangat rapi, guys. Karena dia tinggi kan, terus batu berat itu, dengan wujud segitu tuh bawahnya ya sama kayak kita ngebawa batu biasa juga di zaman yang sekarang gitu. Karena manusia berevolusi dari kejaman-kejaman gitu yang tingginya segini jadi segini jadi kita yang sekarang ngelihat itu kayaknya itu tuh mustahil banget padahal kalau untuk e, tinggi seperti itu ya membuat e, piramida kayak gitu ya menurutku sih wajar saja Nah, terus alien atau piring terbang ini guys Bahwa fakta dari gambar ini itu sebenarnya adalah cara pemikiran mereka untuk mengembangkan suatu alat Agar mereka bisa berpindah dari tempat ke tempat lain dengan cara yang lebih cepat guys karena seperti yang kita tahu zaman dulu tuh kan mereka tuh biasanya melewatin yang namanya pasir gitu kan dan itu tuh memakan waktu lebih lama pemikiran mereka tuh udah cepet banget nah di zaman itu tuh mereka tuh sudah bikin sketsa yang seperti itu guys barulah bermunculan yang namanya kayak pesawat Main. Jadi uh, misteri tentang hubungan Mesir sama alien itu hoax guys hmm. Kayak gambar gitu doang Dan mungkin ada alat-alatnya tapi nggak dipublikasiin ke media guys Ganaulah you know kenapa Nah guys gimana guys untuk informasi aku yang satu ini guys Jika kalian suka dengan video yang satu ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya Terus subscribe juga Channel aku, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian yang pertama kali tahu video terbaru dari aku. And the last, bye bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya.